Halo? Eh? Ya, pak. Ada oh. apa, pak? Kira? Putus, Putus semua. semua. Rina, apa kabar? A pak, baik, pak! Hmm, hmm. oke. Okay. Diandra, gimana? Baik, pak. O, ya. Selamat pagi, pak. Selamat pagi. Lancar bisnisnya lah. Hehehe, <laughs> lancar, pak. Aldi, <laughs> nanti kabar? Sehat, pak. Baik, pak. Oh, iya, ya, pak. Ada luar Selal kota, pak? enggak enggak luar, pak. Di, ini, biasanya di, di, di Palangka aja. Kamis, libur. Rabu, Rabu, sore, santai. Enggak ya, kemana-mana kalian? Enggak ya, pak Hoho oh. <laughs> Parah kecapean pak Iya Tadi ada pagi bangunnya kesiangan ya, gak? enggak ada pak Oh gak ada oh, Kelas subuh pak Oh ya bagus Hmm siapa, siapa lagi? lagi? Oh baru berlima oh, nih. Apa namanya? Acaranya oh. baru mulai 9.45 Selesai kita absensi Kalian keluar lalu ada muncul di classroomnya Joy mana kabarnya? Selamat pagi Joy lagi, Pak Sehat? Sehat Oh, suku Apa tadi yang baru bergabung ini? Oh, Devina Halo, Devina Devina Puja Agustin Iya, Pak Kamu sering keluar masuk gitu, enggak gangguan sinyal, Pak? Oh, iya, Pak, keluar-keluar sendiri gitu Di mana kamu sekarang? Berada Kalau di Palangkaraya ini di mana? Di yang nya Pak Kilometer berapa? Telah mundaran burung, Pak? 3,5, iya Sekitar sekitar daerah, daerah BPJS, BPJS itu kak? eh.. Uh, apa namanya nih.. jam sosok itu kak? eh.. Uh, yang dekat bundaran burung ah.. dekat itu yang.. <tuk> yang, yang deretan, deretan jual mobil, mobil itu? honda, honda bukan? Oh, uh, bukan itu kejauhan ada dekatnya lagi bundaran sampah eh.. Huh? Bundaran, bundaran sampah? iya.. ada bundaran sampah ya, <tuk> dekat itu. Bundaran sampah itu ya? iya dekat situ bundaran sampah itu yang mana kan? yang ku tahu itu, itu di Sataji ya? ya? Iya, yang di dekat-dekat stasiun. Jadi Mereka kamu ini antara kan, bundaran, kan, bundaran kan, sampah kan, dengan bundaran kan, kecil itu, Pak? Eh, bundaran burung Lalu itu? Ah, tapi Lalu. bundaran burung kejauhan, agak dekat-dekat lagi B... Junjung bui, dekat Junjung bui itu, Oh, juga. berarti kan bukan RTM Milono dan... Devina sudah... Bisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana, Bapak? Baik. B... Gimana bisnisnya? Masih bantu Ibu, bantu ibu, ibu Pak? Masih pak, masih Masih laris dekornya? Iya pak, masih mau oh, syukur Saya ya pak Syukur, syukur Kevin, Kevin, sehat? Halo Kevin Pin? Sehat pak Ya, kabarnya Pernyataan kemarin kamu ngantar nenek sakit Iya pak nih uh, mana neneknya? Sehat? Sehat aja sudah pak Oh iya, iya pak Sekeluarga sehat aja kalau? keluarga sehat, sehat Oh syukur Halo Hello, Perry Perry, <tis> yang Iya pak How are you today? Baik pak oh, Baik, bukan keluar kota lagi kak? Nggak pak Nggak Berarti ada di seputaran Palangkaraya aja lah. Atau di kampung? Ya pak, di Palangkaraya Oh di Palangka. Apa kegiatan per? Ya, ada pak, di rumah aja Di rumah aja, nggak bosan di rumah aja? Bosan pak, kadang hmm. Gimana caranya kamu membuang kebosanan? Jalan pak, keluar Ngukur jalan? Iya oh. Berapa panjang jalan yang kamu sudah lalui? Nggak tahu pak <laughs> Maka ada speedometer di situ tinggal dihitung selisihnya aja. Tidak pernah lihat pak. Janganlah, janganlah. Ya. Calon Intel pernah harus melihat lantai yang lantai hal lantai yang sepele-sepele. Ya. Bet? Gimana? Sehat? Bet? Albert? Sehat Pak. Sudah Jangan main basketkah? Masih Pak. Jadwalnya, Jadwalnya sudah? sudah? Cocok? Lumayan sih Pak. Padat? Padat Pak. Ada acara keluarga lagi ya, kan minggu depan? ada Pak. Baru kemarin. Uh, berarti minggu kemarin padat acara lah. Ya, mudah-mudahan. Sehat, sehat ya kalau? Sehat, Pak. Sehat, Pak. keluarga sehat, sehat, kan? Sehat, Pak. Oke. Okay. Jawa oh, Halo. Zawa Aurelia. Hadir Pak. Iya. Yeah. Kamu sakit, Kak? Nggak. Nggak. Suaranya lesu sekali gitu. Baru bangun. Baru bangun, Pak. Hmm. Tadi, tadi pagi, pagi belajar sehat, apa? Itu. sastra Inggris. Hmm. Sempat Hidup. ikut. Sempat Hidup. ikut. Terlambat. Bisa menyimak? Nggak, ada zoom Pak. Oh, kenapa? Oh, gak ada zoom? zoom. Ya lah, pan. Nah, ada, ada bunyi bel. Halo, Halo jauh? Lagi, lagi di jalan? jalan, jalan gak tahu kamu lagi di tempat lintas, lintas, lintas, lintas. Di rumah Pak. Di rumah. Ya bagus ya kalau bagus sinyalnya jelasin. di rumah oh. Bagus ya Pak. Iya, suara saya jelas pak, kedengaran suara. di tempatmu sana. Jelas Pak. Oke. Okay. Jelas Pak. Ya, Ria Fitriani. Ria, pak suara saya kedengaran. Tanggal 15 belas ini lo Ria Aurelia Lawanada Iya Pak uh, suara saya jelas kak jelas Pak ya alamatmu di mana Aurel di Kalibata eh uh, jalan yang belok Perda apa Perda RT Milono lurus itu Iya nggak tau jalan Pak eh berarti jalan, jalan Kalibata itu dekat, dekat, dekat, dekat ini rumah Bu Yohana tahu lah kenal loh, ya. Yohana Bu Oyohana nggak tahu kamu ini yang di komplekan depan, depan... Ertia Milono Raya, itu, Pak, atau yang agak tengah-tengah ini? -tengah Masuk ke, ke, ke, ke dalam, iya, Pak uh, Mana jauh dari nah, yang belokan menuju ke geobos, geobos? Geobos berapa itu? Geobos 12, 12 itu? Aku nggak <tuk> tahu jalan, Pak <tuk> <itu? aku tuk> Haaah Tersesat, tersesat mau nggak tau jalan Kuat aja sinyalnya ini di tempat kamu, di Kalibata? Memangnya pakai, Koneksi? Bagus ada koneksinya, Pak Strumnet, nggak? Atau? Indih Oh, bagus Oke, cukup Iya, Pak Arva, gimana kabar? baik pak Sehatlah. sehat lah sehat masih melanda apa pak ada pak <laughs> dan mama, ada pak sudah. mama sudah berobat lah, pak? Narka Mama baru pulang dari minggu kemarin. Oh syukur ya ya. Uh -uh. Syukur ya. Gimana kamu sudah langsing nggak sekarang? Belum pak masih rawas. Kira-kira 10 tahun lagi lah baru lawas <laughs> sekali. Oke. Okay. Gimana? ini yang biasanya lambat nih. Mana ada Pak. Oh, syukur sudah sembuh penyakitnya. Dari, dari uh. tadi saya di sini, Pak. Ya, ingat PCS lah. Virtual call tadi. <laughs> saya, saya ingat terus kamannya. Gimana kabarmu hari ini? Sehat ga? Sehat dia ya, pak, baik. Sekeluarga, Sekeluarga sehat. Uh, nenekku kena COVID pak. Lalu? Terus siapa ya, buku kemarin ini juga tapi negatif hasilnya puji Tuhan. Oh syukur. Gimana rasanya kena tes itu nah? Eh, uh, rasanya gitu pak kayak kemasukan air tuh napa di kolam renang. Oh gitulah, dikocek-kocek Dikocek gitu. gitu. Iya sampai sampai anu, di kan kalau yang antigen di hidung lah pak. Ah. Kalau, Kalau ini di Pangkal, pangkal tenggorokan. tenggorokan. Eh yang kemarin aku yang antigen jadi yang di agak perih Pak Pak. Iya. Sakit. Hmm, panjang, <laughs> panjang itunya apa? Uh, Batembednya tuh. Ya, tapi negatif, negatif lah. lah. Iya, pujito negatif. Oke, okay. syukur Jah. Ya. Muhammad Arif, Arif, Arif Wibowo, Wibowo. hadirkah? Hadir, Had ada Pak, ada. ada. Mana sudah 8 pagi belum? Belum-belum. Hmm. Ayo, Ayo aja. Aja. sebentar Ayo aja. aja kita. Kabarmu sehatkah di rumah? sehat pak sehat ya ada liburan empat hari Pernah ini nggak ada ada di rumah, rumah aja iya pak kamu kalau bosan gimana uh, cara mengatenya net, net, Netflix. Netflix. Netflix. Netflix nonton Netflix Enggak unda apa nah, main, jah, main main dia main game ya yes. apa, apa main game, game kamu itu uh, uh, werewolf <laughs> Apa, pubg, Apa, Pak? Apa, main bola main bola pes Apa, Apa, Pak? yang Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Apa, Apa, Pak? Apa, Pak? Pak? Pak? Apa, Apa, Pak? Apa, Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Pak? pesupan. Enggak punya atau mungkin... HP Oh di HP. HP. Ya ya. Oke. Okay. Yati, Yati Mulyani. Iya, Pak. Oh. Wow. Ini masih, masih di luar kota kak Yati? Masih, Pak. Di masih, Pak. mana kemarin? Ampah kak? Iya. Oh, iya ya. Gimana masih, keadaan sana? Sehat-sehat ya, ya, ya. aja. Sehat-sehat aja, -sehat, ya, Pak. Hmm. Musim buah enggak di sana atau musim hujan? Beberapa hari ini hujan terus. Tapi enggak jauh kan dari banjir lah jauh oh ya syukurlah yati salam lah untuk ibunya untuk bapaknya iya pak Elna halo apa pak Iya lama nggak mendengar suara Elna gimana kemajuannya kemajuan apa pak eh kemajuan dari belakang dari apa dari belakangan kalau maju itu kan dari belakang kalau dari belakang mundur oh biasa aja apa kegiatanmu Elna eh nggak ada nggak ada rumah Ya itu, kejadian di rumah Cuma hidup aja lah ada kemana-mana Oh gak ada kemana-mana, kamu cuma hidup aja menetap gitu kayak tumbuhan gitu Gak bergerak-gerak Aku akan di rumah aja pak Iya apa, apa aktivitasnya selama ini Tidur, tidur, apa Apalagi? Tidur dan kayak juga Tidur Bandung, Bandung ibu terus makan terus main terus tidur lagi terus, tidur lagi, terus oh, gitu aja terus pak. Oh gitulah. Ciri-ciri apa itu? Tidur. Ciri-ciri. Ciri-ciri? <laughs> Ciri-ciri apa? Ya. Kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah kan lokusnya di rumah. Kalau kamu sekarang di sekolah ngapain? Belajar. Belajar. Apalagi? bawa istirahat ke kantin, terus ngebel sama teman. iya lalu menebarkan itu droplet. <laughs> ini kayaknya kamu se semangat sekali hari ini. Apa habis olahraga pagi kah atau habis makan enak kah? Habis mandi. Oh iya. Lalu ya, nyemplung lah langsung mandi, nggak usah pakai gayung. Nggak bisa Oh nggak bisa. Ya, ya ya Syukurnya lah jaga kesehatan. Iya pak. Nabila Rifani, Nasution, Halo. Hadir, Pak. Hadir. <coughs> Kamu liburan ini keluar kota kah, Nabila? Iya, Pak. Di rumah aja. Di rumah aja. Apa, apa kegiatanmu di, di rumah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. <laughs> Elna, tidur, makan, membantu orang tua. Kamu? Enggak ada. Kayaknya keluarga SpongeBob deh. Enggak melakukan apa-apa. Bantuin Mama. Ah, itu. Apa aja bantu Mama ngepel, nyuci iya, ya, ya. gitu atau perbaiki mobil oh. bima bima iya uh, pak ya. Ya, pak sudah bangun kamu mau bima sudah ya, bangun dari tadi bang. muncul tadi muncul fotonya sekarang sembunyi gimana kegiatanmu selama ini di rumah ya, seperti biasa seperti biasa pak olahraga main ya ada olahraganya juga oh, apa olahragamu sepedaan oh sepedaan nah yang Siapa kamu lihat, yang lihat kalau sore-sore masih sore banyaklah orang sepedaan sekarang. sekarang. Atau berkor sepeda? Pagi -pagi, ya, ya, kalau pagi-pagi, Pak. Iya, kalau pagi-pagi itu masih banyaklah orang sepedaan. Banyak sepedaan. Ada, ada, ya? Ada aja. Dibandingkan ada, yang dulu-dulu ya. di awal-awal pandemi itu, jumlahnya banyak, makin, makin banyak, banyak atau makin sedikit atau tetap, ya? Makin banyak di pandemi kayaknya. Sekarang selain sudah kurang. Karena eh uh, enggak, eh uh, Gak kurang, ya? Oh masih masih sama masih. Iya, tetap, tetap sehatlah. Sehat lah nah. ya, ya. Agnes ini lama nggak dengar suara Agnes nih? iya pak Ya, masih rajin <tuk> membantu ibu kak? rajin membantu aku pak? membantu gemasak, ke, ke pasar ke pasar? apa? atau ibunya nggak dibantu? dibantu pak kalau ada minta tolong oh iya ya, pak apa, apa kegiatan apa? mau Nes? Uh, kegiatan saya sama iya sehari-hari Uh, kayak, kayak ini saja pak apa itu <laughs> oh malah ya kegiatan biasa pak kebiasaan uh, main main uh, maksud saya itu maksud saya tidur tidur tidur pak tidur tidur tidur tidur setiap hari tidur, tidur pantas kamu gembul <laughs> oke Adinda gimana Kabarnya baik Pak. Baik sehat ga? Sehat-sehat aja Pak. hp-nya sehat? Iya. Oh iya Bapak sehat? Oke Pak. Syukur. Oke, terima kasih. Halo apa Pak? Fatih Halo Bapak. Sekarang lagi di mana? Luar Kota Lagi di Makassar Pak. Wah, kamu turut terus lah. Aduh. Gitu Ya syukur diberikan kesempatan untuk tur jaga kesehatan, kesehatan ya siapa pak hmm, Sehat juga Sehat pak Alhamdulillah Ibu sehat juga Alhamdulillah sehat Ya syukur Ya nikmati aja perjalanan lah Dimana-mana siapa pak Oke Jody Apa kabar Baik pak Lama gak kedengaran Kemarin Baik. ikut Kamu ngambil duit Baik, Hari ini ya? terima transfer lagi lah Enggak ada pak <laughs> kayaknya kamu terima gaji itulah awal-awal <laughs> bulan kemarin Nggak. si Fauzan yang ngomong <laughs> <laughs> gimana sih kak apa yang dia ya latihan fisik masih jalan, ah, jalan. persiapan ya syukur ya ya ya Fauzan ya. gimana kabar ya ya nah, baik alhamdulillah baik pak ya tuh Kemano yang terima memen gajian memen tiap memen awal bulan dapat titiro <tuk> itu. Amin. <tuk> gimana, Jan? Sehatkah? Ya, ya, nggak ya. keluar kota ya, lagi. Ya, nggak ada. Di luar rumah, di, <tuk> di luar rumah aja <tuk> pak. Nongkrong <tenang> berarti nggak mau. Senang bersama <tuk> rumah. Jarang-jarang <tuk> <tuk> ini anak <tuk> yang ada di rumah. Biasanya jalan. Tabita? gimana kabarnya? Baik pak. Sabita lagi di dalam, di dalam kota, kota, luar kota. kota? Dalam kota Oh iya, gak ada segala kemana-mana gitu Akhir-akhir ini Gak ada Gak ada Kerja, Kerja aja di rumah, di rumah lah Iya tugas pak huh, apa, apa aja tugasnya aja, itu? Tugas sekolah pak, banyak Kayak ya, apa, apa aja tugas, tugas sekolah itu, itu ya? misalnya? Bikin lagu pak, sastra Hah? Bikin lagu? Wow, bisa bikin, bikin musik pak juga pak berarti lah Gak bisa, cuma dipaksain ya? Oh gitu Oke lanjutkan Tabitha Sehat, sehat ya kan? Sehat pak Ya syukur Nabila, Anastasia, gimana kabarnya? Baik pak Sehat kah? Sehat Masih, Masih rajin minum, minum jamu, jamu ah? Enggak pak, suka <laughs> <laughs> Saya ingat ya, mamahnya dulu ngasih saya jamu Berapa botol, Empat botol Iya ya. Sehat-sehat aja sehat, sehat, sehat, ya, kan ya, di rumah? Iya sehat pak Ya syukur Belajar yang rajin ya Ya biar nanti ya. sukses ya. Ria Fitriani tadi dipanggil panggil itu pak jaringannya jadi keluar sendiri juga ah gimana masalahnya jaringannya keluar sendiri kayaknya kamu ini lagi di dalam pesawat kayaknya enggak ya, Mas ini ada ada noise di ya, latar belakang, belakang suara itu nah Hah? ada gangguan yang saya terima kayak di dalam turbin pesawat kayaknya gimana kamu ini enggak ya. Rumahnya, di mana rumahnya, alamatnya? Tumang Bu dekat, dekat ya, tapi Buk, kayaknya kamu bumbu. berada dekat, dekat genset tuh. <laughs> nah, hmm, gitu bunyinya. Frekuensinya di sini. Oke, Ferry. Wah, terus terus. Ferry Wahyudi, <tuk> dengar suara saya? Ya, pak. Dengar, oh, pak. Ya. Apa kegiatan kamu Feri selama ini? Nah, sekolah, belajar, mm -hmm. bantu orang tua ya biasa, Pak Ya, bagus Nah, pertahankan gitulah biar jadi juara terus Peminta. Ya, selalu selalu untuk Ya, Tita Karencia, halo Halo, Pak Lagi di luar kota Kak, sekarang? Enggak, di rumah aja oh, di rumah aja Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Sehat ya, Kayaknya di rumahnya lagi banyak kegiatan itulah. Iya pak. Dan hmm. ya, ya. bisa belajar, belajar, belajar dengan baik ya? Iya ya, pak. Iya. Cici, gimana kabarnya? Baik baik. Baik. Cici? Alhamdulillah sehat pak. Ya. Lagi di luar kota? kota, dalam kota, atau lagi, lagi di jalan? Lagi ini dalam kota aja, Oh di dalam kota. Kemarin ada liburan? Enggak ada Enggak ada banyak, banyak tugas pak dari sekolah banyak sudah selesai belum tugasnya hmm, masih ada yang belum oh, masih banyak, banyak lah, lah. oke okay. coba Anastasia ya, Gloria, ya, Pirera mana orangnya nih iya pak Nas. habis dari mana Nas Enggak ada juga, pak oh, nggak ada juga, kamu enggak ada di mana sekarang di rumah Kamar tamu atau kamar? Di kamar Oh, kenapa nggak di kamar tamu lagi? Biar papa mama mau lihat juga <laughs> <Tidak>, pak <laughs> Ini pakai apa ya, ini koneksinya nih? HP ya? Iya Oh, pasang headset, headset nggak? Nggak Hmm, berarti, berarti speaker, speaker PON, pon. Nih. Okay. Apa Oke Apa nih kegiatannya, kegiatannya selama ini? Selama ini? Sekolah deh pak Mengerjakan tugas? Iya Banyak, Banyak tugas, tugas MSG banyak Oh, gitulah Ada Banyak yang sudah selesai, yang ada yang, yang belum, belum selesai? Tukung. Ada Banyak, Banyak lah. Pak ya, ya, Pak Ya, ya pak. jangan sampai Nanti Saki. sakit Saki. Renal? Ya, mas ya, nah, cukup Renal, ini ada dua Ada hp HPnya dua atau satu komputer? Eh, satunya HP, motor ganti laptop Oh gitu kak saya bisa Yap. mendapatkan rasa echo di tempat saya bisa saya mengatak echo nya, ]nya. Nah, gimana nang sehat gak? di belakang saya pak ada segala keluar kota lah liburan ini? Ah uh, nggak ada pak gak ada, gak ada. Di rumah aja? iya, rumah aja Ya, sip, Jaga kesehatan lah oke, siap pak nah, ini karena oh, Otmil duluan, oh, baru stik. Saya, Saya panggil Otmil ot dulu. Halo Theo, Theo, Otmil. Halo Pak. Ya, nah, ini lagi bikin apa konten kah? kenapa Pak. Lagi belajar. Dulu, Pak. Kenapa, Pak. Kenapa? Maka, MZM MZM. Kenapa? Maka MZM MZM. biasa. Nggak, rajin Nggak, bikin TikTok tuh. Sekarang enggak lagi. Hilang sudah Pak. Akal Pak. Oh hilang akalnya. Ya, ya. Cari ilham dululah Iya Pak. Ya. Sehat aja kalau. Sehat Pak. Nih, Papa Mama sehat ya kan? Eh Oke yo Neil Eh, Pak Terakhir, terakhir, terakhir Steve David Alejandro Mana nih orang ganteng ada Pak Ya Masih tambah keriting, mbak, <tuk> Steve? Iya, Pak <tuk> <tuk> Gak ke segala liburan, lah, Steve, selama ini Eh, uh, Ada? Enggak ada, Pak Oh, di rumahnya? Kemaren aja itu ke ke hotel tuh ada acara pernikahan Oh, yang itu aja Gusin lah eh? Eh, iya, Pak akhir-akhir ini padat, padat lagi acaranya ya, ya, ya, pernikahan ya, hotel-hotelnya? Hotel. Mm, nggak pak, Enggak ada, Enggak ada ya, um, lah. itu kemarin? bulan-bulan Februari sebenarnya lah. Januari pak? Januari. Oke. Okay. Ya, sehat, sehat ya kalau? iya pak sehat. ya, ya baik. baik terima kasih titip. Terima, terima kasih semua ya, pak. yang ada yang, yang belum saya panggil, panggil nggak di sini, sini namanya? ngecumja. raise your hand kalau ada yang belum saya ajak ngobrol, ada? sudah semua sudah dapat giliran semua sudah Pak Oh sudah sudah ya nanti kalau saya putar lagi rekamannya ada yang belum nah tiwas tiwas kalian nggak ada kesempatan lagi nih baik saudara-saudara uh, dua menit lagi anda akan dibukakan tentang instruksional uji kompetensi tentang efek Doppler dua menit lagi mungkin kalau sudah di refresh nih sudah bukan karena sudah saya jadwalkan pada 9.43. Apakah jam, jam di tempat Anda sudah 9 lewat 43 menit belum? Sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Pak, lewat sudah sampai, Pak. Sudah Pak. 9.44. Oh, sekarang 9.44. Soalnya ini hanya ada di dalam video. Jadi Anda amati video itu dengan baik dan di dalam formulir yang sudah saya sediakan di situ hanya ada nomor Soal 1, soal 2, soal 3, dan lain-lain Saya sengaja tidak pertunjukan Tapi kalau nanti Anda menonton rekaman ini Anda akan lihat Atau nanti setelah Anda buka Ada hanya tersedia di situ Jawaban soal nomor satu, jawaban soal nomor 2, jawaban soal nomor 3 Jadi videonya itu ada enam soal Masing-masing setiap nomor itu ada dua jawaban Anda hanya menulis jawaban saja Nggak usah pakai cara Caranya saya abaikan Yang penting jawabannya Jawabannya, jawabannya pas Sesuai dengan kunci jawaban Gitu ya untuk minggu ini Dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara Setelah ini Anda bisa mengerjakan sampai batas jam 11 Kerjakan yang tenang dan baik-baik saja Karena kesempatan Anda hanya satu kali Tidak bisa berkali-kali Kalau ada yang mengirim berkali-kali Saya hanya mengambil jawaban yang terkirim pertama Saya tidak akan memilih jawaban yang terkirim terakhir Sampai situ ada pertanyaan sebelum kita bubar tidak ada enggak ada pak ada nggak baik kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu lagi dua minggu mendatang salam sehat semuanya dan selamat pagi sampai jumpa ya, selamat pagi selamat pagi selamat pagi